tik-tik-tik balik lagi bersama otong spin ya seluruh hari ini kita akan review game get olympus ya seluruh kita bawa model agak keser 100.000 1111 110.000 satu, satu, satu, satu, satu. 110 ribu sat. kita coba cari profit-profit manis di olympus ya seluruh kita main di 2400an aja bro, ya 2500 aja double yang aktif kita coba turbo dulu 10 kali ya seluruhnya. Yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 pastinya situs tergacor tersolid standar jaga dunia akhirat di sini WD berapapun dibayar lunas pastinya dan satu dulu satu yang hanya dimiliki RTP 8000 hanya itu cuma di sini kalian bisa pantau RTP gamenya left dulu live 100% tanpa tempelan tanpa embel-embel -tempel apapun jadi tiap menit, tiap detik RTP itu naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri jadi buat kalian semua jangan ragu bermain di sini bermainlah. langsung gas kena aja, cocok rumah aja di RTP 8000, cuma di RTP 8000, seluruh nih mahlota pecah dong, petir dong petir dong, anjir kuningnya petain dong <tuh> mantap, kuning nih Kuning satu lagi itu. Anjir atas atas gelas kasih petir dong. Anjir nggak mau. Tade, tade, tade, tade Cuma di tempelan 8000 pastinya seluruh kalian bisa mengetahui RTP gamenya left seluruh nggak kayak situs-situs lain yang cuma tempelan-tempelan doang. di RTP 8000 RTP-nya live seluruh 100% real, nggak kayak yang lain. Permenit detik naik turun sesuai dengan rate gamenya sendiri. Jadi buat kalian semua jangan ragu bermain di sini, langsung gaskan aja. Cotel-cotel manja di sini, langsung gaskan aja. Untuk linknya saya taruh di pin komen ya bosku. Langsung gaskan aja, jangan ragu, jangan bimbang. Mainnya cuma di RTP 8000 pastinya bosku. Ayo spektakul gamenya seluruh ya kita coba cari profit-profit ini semoga kita dapet frisipin, frisipin di isi daging ah, atau petir-petir merah lah yang boh yang mantap gitu ayo kasih guri-guri dong hijaunya jadian dulu cincin nusul karena Ayu, wajir ayo tiga doang ayo ayo umumnya jadinya dulu ya <Fen Government from Dios> Oh ya, buat teman-teman semua bisa dipantul like oleh komentar berikutnya karena cuma di sini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini, slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor sius ini, pola slot gacor Olympus hari ini, pola slot hari ini, pola gacor Olympus hari ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor hari ini, pola spin Olympus hari ini, pola spin slot gacor hari ini. Pola spin slot gacor Olympus hari ini pola spin slot hari ini pola spin gacor Olympus hari ini pola gacor Olympus hari ini pola gacor Olympus hari ini pola gacor Seus hari ini pola slot gacor Olympus hari ini pola slot hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini jadi buat kalian semua langsung gasken aja di dipantau like comment subscribe-nya ya bosku <tuh> back to the game ya slot kita coba cari nih, mana dimana petir merah saya. Petir merah saya jangan diumpetin, cus! Ayo, tiga skater doang anjir! Sering tiga-tiga doang nih, cus! Biasanya kode-kode alam nih, kode-kode alam akan mendatangkan petir-petir merah yang mantap, bule, skater-skater isi daging, wuh, gurih pokoknya. Ayo! Kota kurang satu, anjir. Hmm, atas cincin, kasih petirnya gurih nih, usah nih. kali 50 anjir, bungunya dong, bungunya dong, bungunya dong. Hmm, mantap, merah dong, merah dua lagi itu. Anjir, merahnya kurang satu, tapi lumayan ya tiga ratus enam raya. ya coba kombonya tadi 500 ratus. Oh, nih tapi kalau tiga ratus, kita coba lanjut-lanjut lagi, lah ya, slow. Kita cari yang manis-manis, yang lebih manis lagi, ya, seluruhnya. Lantas, nah, pantau sampai akhir, tetap tonton video ini sampai akhir, biar kalian lebih paham bagaimana cara mengolah hati Zeus, bagaimana cara mengelabui Zeus, ya, seluruhnya. ya Duh, kuningnya dulu, aduh, gendang guling, kurang, kurang, kurang, kurang, kurang. Nah, hmm. tur, gendangnya nggak hmm, mau, kan? enggak mau kah menterius malah skater anjir? Ayo, us, lagi dong, petirnya us, aduh skaternya tiga-tiga terus nih us. Tapi kali 50 udah konek itu biasanya kalau nggak petir merah itu skater isi daging bentar lagi keluar sebab so. berapa anjir di bed ini aja nggak masalah sih kita coba 10 kali turbo ya. Ayo, us, kasih free spin, free spin isi daging dong. Ayo, us gudur gak mau kan? Hmm. Aduh gelasnya dong gurih tuh kalau gelas gak, aduh sayang susah nih kalau turun gelas anjir umumnya dulu ya gelas Aduh nah konek Apsu wasu tenang toh uh, khusus dur gak mau hmm. ayus umumnya dulu kuning biru tuh sekitarnya susah nih kita coba cari frisbee dulu ya kalau emang susah nanti kita buy kita lihat saldo juga saya petir 50 puluh udah keluar biasanya itu tanda-tanda Zeus lagi lumayan gacor apalagi connect loh kalau nggak connect pun biasanya gacor apalagi kalau connect gitu birunya dulu biru jadi udah mengulang satu anjir anjir nah Oh ya buat kalian semua selalu jaga kesehatan ya seluruh ya tadi sini lumayan-lumayan tepar ini anjir aduh tiga doang langsung hey, us. Hmm. ayo ayo uh, us. Uh, us kasih yang manis us. kasih yang manis us jangan lu untuk umpet-umpetin aduh kita coba bar -bar yang 4800 kita coba 10 kali dulu 1800 double jeng aktif nung. lumayan nih kalau dapat pecahan-pecahan yang mantap gitu loh sambil lihat saldo juga kalau emang turun lebih dari 24, eh 240 kita langsung gaskan alin aja Syukur kita ngealin kita dapat free spin gitu loh kan mantap posyuk kasih yang manis-manis kasih yang gurih-gurih kasih yang kenyat-kenyat dikenyot-nyot just aduh nanggung semua anjir ayo skater datanglah padaku. skater 4 biji kok nggak keluar luar ayo duduk duduk duduk duduk aduh yang bertanya kita mandi mana? kita main di RTP 8.000 pastinya situs lot tergetor tersolid seandai rojak dunia akhirat langsung gaskan aja linknya saya ada di pin komen atau dapat apa ini tuh ada menu aduh 50.000 doang lumayan sih yuk kuningin dulu kuning dulu jadi mantap hijaunya turun dong hijau turun mantap aduh gelas nanggung sur sobat gelasnya pecah ikut hmm. aduh atasin cincin kalau kalau skater si gurih anjir lagi malas loh kuningnya dong pecahin dulu huu uh, huu mantap hmm gelas dong aduh malah cincin anjir. aduh 240 nanggung lah -nang habisin dulu nih kalau nggak dapet halin sih aduh susah amat terus. tuh tuh tuh dulu jadi hmm, mantap merah dulu merah dulu pecah mantap umu ikut umu pecah hmm terus cincin turun cincin gue pecah uh gendang pecah di gurih nih aduh sekitarnya dong dua lagi us dua lagi turunin dong dua lagi dong turunin us anjir tiga doang bangka ayo tutlak blutak blutak blutak anjir sui tenang seluruh okay. nih, nih, nih nih nih, atas kelas yong Aduh, bukan. Aduh kali 50 lagi anjir. Anjir, dua kali ya kali 50 ya ya satu konek, satu enggak konek. ini kita berburu lagi nih anjir. Kalau nyampe tiga kali mantap nih kali 50 tiga kali gitu. ayo kasih free spin dulu boleh nih. ayo hmm, nih. Aduh, satu lagi us, hmm, mantap. Mantap ya scatter. Please spin di bet 1800 semoga kita dapat JP-JP mantap nih. Kalau JP langsung auto kabur nih. Nah, tadi kita bawa model 111 111, 111 kode alamnya suruh yuk gelasnya jadi dulu mantap atas izin biru sih biasanya mantap biru hijau konekin dulu hijau konekin dulu mantap atas kuning kasih petir dong aduh merah dulu ternyata kuningnya konekin dong enggak mau anjir lumayan ya seluruh 17.000 kali lima ayo lagi slurp cincinnya konekin aduh enggak mau hijau merah boleh ikut merah ikut tuh nggak mau lumayan lah ya selur. kumpulin tambel dulu udah tambel 10 aduh nanggung nanggung semua anjir uh, merahnya dong tiga anjir dua doang terus cincinnya dong konekin dong cincinnya dong mantap sur 16.000 lagi dong lagi dong Oh lumayan 16.000 kali 16 ya seluruh ya 268 ya seluruh ya ini kalau kita JP langsung kita auto kabur saja karena kita pemain modal receh, pemain yang makan wd intinya jika ada kesempatan wd langsung gaskan wd-kan saja ya so jangan terpaku JP JP besar JP kecil pun termasuk JP. dor uruh hijaunya jadiin dong hijau jadi dulu mantap sur 20.000 birunya lagi Hmm. 31 ribu slur, 31 ribu kali 19 sok 500 an anjing, anjing-anjing hey saya lumayan gacor nih. kenapa sih bisa dua tiga kali free spin lagi ya slur ya. Ayo tambahin lagi dong, tambahin lagi dong. biru, hijaunya dulu. Us. Aduh mah kota atas mahkota kota kasih petirus. Mata buruk seluruh slur, guri kuningnya lagi dong uru mantap masih aduh guri slur 1,8 anjing mahkota pecah slur guri guri guri sambil udah gede mahkota pecah lur guri banget Bang jingan 2,8 2,9 hampir 3 juta kita JV slur 3 juta pasur langsung gaburkan saja ya intinya buat kalian semua selalu utamakan WD selalu ramah profit jika ingin bermain selalu utamakan lihat RTP gamenya dan cuma kalau ingin bermain dengan pola-pola bisa dibantu like comment subscribe karena cuma di sini kita berbagi pola slot gacor hari ini slot gacor hari ini info slot gacor hari ini terima kasih yang sudah menonton sampai akhir bye bye